Kerajinan tangan dari gambar titik. Siapkan bahan-bahan berikut, yaitu piring kertas, kapas telinga atau cotton bud, cat air warna hitam dan warna cerah. 1. Ambil sebuah piring kertas. warnai piring dengan warna hitam. Usahakan seluruh permukaan sisi atasnya tertutup ya 2. Ambil sedikit cat putih dengan kapas telinga Cat tidak perlu diencerkan Mulailah buat gambarmu Kamu boleh membuat rancangan gambar sebelumnya Buatlah rancangan di kertas lain ya 3. Lengkapi gambar dengan warna-warna cerah Warna cerah akan kontras dengan latar hitam, gunakan kapas berbeda untuk tiap warnanya, penuhi seluruh permukaan dengan titik-titik.